Oke okay, geng beginilah sotong masa hitam Wow aromanya sedap Memikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa jum, jum lagi bersama MAK! MAK! MAKAN gede Kali ini saya mau masak dan makan Masak dulu sotong Sotong masak hitam nanti Hitamnya itu asli murni dari hitam sotong itu yang membuat aromanya dan rasanya sedap bagaimana caranya? ikuti terus oke geng dan bumbunya untuk masak sotong hanya ini geng jahe, laos cabai, cabai 6 uh, bawang putih tiga siung bawang merah tiga siung yang kita rajam seperti ini ini saja geng bumbunya tapi rasanya nantap kita panaskan dulu minyaknya langsung kita masukkan bumbunya. Nah, kita tunggu selama satu menit geng dengan api kecil. Oke geng, setelah itu kita masukkan sotongnya geng. Nah, ini sotong yang saya sudah cuci. Wow. Silkan sotong yang bumbu hitam. Bagian kepalanya ini kita tebuk pakai sudu ini, guys. Kita cincang, cincang bumbunya sudah mulai tampak. Bagian kepalanya, geng bagian kepalanya sotong yang kita potong-potong hitam geng aromanya nikmat wow. sekarang kita kasih garam geng penyedap rasa geng itu kita potong daun bawah proses masak yang cepat dan nikmat wow. kita tunggu sampai airnya sedikit kering oke okay, geng cukup 5 menit sudah siap sekarang kita angkat oke okay, geng beginilah sotong masak hitam wow aromanya sedap memikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma, ma, ma, makan gede Masih jagung sama sotong yang tadi Sotong masak hitam Kita buang Kita makan gede sekali ini Kalian bisa mencobanya di rumah ya okay? Bagaimana rasanya sotong masak hitam dari seperti ini wow nendang, nendang. ya oke okay, kita santap oke okay, baca doa dulu sebelum kita santap porsi besar hati jangan makan laos lagi huh? karena kemarin makan rawon laos ini saya kira daging keng saya bantai huh? <tuh> hmm. <tuh> hmm. memang nikmat. Jangan lupa Gurih, asin, sotong yang butuh punya sinyal, dan yang membuat aromanya itu sedap. Itu bumbunya, potong wow. yang hitam itu kan mengeluarkan aroma yang Thank <laughs> you. Kepalanya Kata hitamnya bumbu ini deh Dihasilkan dari kepala potong Kalau mencuci kepalanya geng. Biarkan dia utuh Kita cuci pinggir-pinggirnya saja Kalau nanti goreng Baru kita potong pakai Duh, geng, jadi keluar ikan ikan kami itu yang membuat aroma. Banyak orang yang masak sopong tuh dicuci sampai bersih, dimasak pun Saya geli geng. Eh, hey. tapi kalau misalkan macam nius, memang terbaik. Kau. Mm. Kau. Mm. Suasana kampung wow. Suasana kampung Dikelilingi dengan Pohon-pohon kan? -pohon suasana kampung Yang asri Suasana Damai Ya, ini Laos Kita tutup Selesai makan hari ini ya. Sampai berjumpa lagi di Ma Ma Ma ah.